Hai teman-teman ketemu lagi bareng aku Aan di Aan channel Kali ini aku bakalan vlog tentang perjalanan aku ke suatu tempat Setelah sekian lama aku baru ngevlog lagi ya teman-teman <laughs> Nanti akan uh, ada to be Akan bersambung-bersambung terus Dan biar teman-teman bisa ngikutin terus perjalanan aku kemana Ngapain aja aku selama sehari-hari kegiatan aku Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar ada notif vlog terbaru aku tentang apa, kegiatanku hari ini apa, oke? Okay? Untuk kali ini, Aan vlog perjalanan Aan ke suatu tempat, tapi Aan akan ke stasiun dulu untuk uh, check-in tiket, karena untuk melakukan perjalanan Aan ke suatu tempat itu, Aan harus lewat transportasi darat yaitu kereta api jadi teman-teman nanti bisa ikutin gimanaan dari mulai check-in sampai prosedur cara-cara kita harus naik kereta api harus gimana dulu untuk berbagi pengalaman juga sama teman-teman biar nanti kalau teman-teman naik transportasi kereta api bisa tahu oke ikuti terus ya Nah akhirnya kita nyampe juga di stasiun gubeng teman-teman yang belum tahu Buat kalian-kalian yang mau perjalanan jauh dan memilih transportasi kereta api, ada persyaratan baru loh. Ini salah satunya, jadi saat kita datang di stasiun setempat yang akan kita pilih, kita harus melakukan swab antigen dulu loh. Untuk bisa swab antigen dan mendapatkan antriannya, kita harus daftar di link, biasanya tertera sih di situ kayak ini. Nah... Kita scan atau kita cari linknya, terus kita daftar. Setelah daftar selesai dan kita terdaftar, kita ikuti antrian untuk menuju administrasi. Saat di administrasi, kita antri, kita tunggu giliran. Nah, di antrian ini kita akan tunggu berapa yang harus kita bayar untuk administrasi swab antigen. Mungkin beda-beda ya tiap tempat. Setelah kita bayar di administrasi, kita akan langsung diarahkan ke tempat dilakukannya swab antigen. Kita antri nih, termasuk aku. Aku juga antri nih. Setelah kita antri di swab antigen, selesai. Kita langsung diarahkan ke tempat menunggu hasil dari swab antigen kita di sini. Nah kita nanti akan dipanggil sama kakaknya ini kalau udah selesai dan keluar hasilnya kita tunggu ya hasilnya semoga aja hasilnya negatif dan kita bisa berangkat oh ya teman-teman, aku saranin sih kalau kalian misalkan berangkatnya hari ini misal jam 1 siang kalian harus datang lebih pagi misal jam 8 jam 9 biar bisa swipe antigen dulu dan lancar tanpa antrian harus panjang ini antrian untuk check-in tiket, jadi teman-teman sambil nunggu jadwal jam keberangkatan, kalian bisa nih check-in dulu. Bisa juga kalian check-in saat nunggu hasil swab antigen, kalian atur ya waktunya. Dan hasilnya negatif, berangkat. Tara, udah di dalam kereta aja nih, saatnya mau berangkat. Kereta yang aku pilih kebetulan kereta Bima, teman-teman. Jadi, tujuan aku kemana? Ikutin terus ya. Oh ya, teman-teman sekalian aja ya. Aku review tentang kereta api Bima ini. Di kursinya, di belakang kursi itu ada kantong seperti ini loh, dan kita disediakan kresek untuk sampah atau keperluan yang lain. Di atas ada cantelan, dan ada juga meja untuk gelas. Dan kursinya nyaman banget. Oh iya, sebenarnya. Di sisi kanan atau kiri kursi Itu ada Lipatan meja yang bisa kita gunakan untuk makan Dan ada jendela juga Sebelah kanan atau kiri samping Yang bisa kita tutup Atau kita buka kembali Kalau kita lagi pengen lihat pemandangan di luar sana Nah teman-teman Ini udah agak petan dan aku ngantuk banget Aku tidur dulu ya Rehat, nanti kita lanjut lagi Tara udah nyampe Alhamdulillah kita udah nyampe di mana tuh udah kelihatan kan dari sini ayo coba tebak di mana kira-kira ada yang tahu enggak kalau yang tahu tulis di kolom komentar ya oke teman-teman sekian dulu vlog dari aku dari perjalanan Surabaya menuju tempat ini, dan sedang apa aja aku selama ada di sini? Kegiatanku apa? Jangan lupa ya untuk tonton di next vlogku selanjutnya. Jangan lupa juga di like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu di vlog kegiatan sehari-hari aku selanjutnya ya. See you bye. Assalamualaikum.